samud niku keyakinannya boroh lama saat ini ini ku derek kawasan Madinah nih tapi beton Madinah menawaroh bet, tetes teng kawasan ini ku wantenam ini ku rasoleh nobo ku ras soleh, soleh. tetes kampungnya Nabi Sinten soleh korea tuh soleh tetes kalau terang no, geografi para nabi kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel negara Israel teng Hebron kalau nabi Su'ab, rata-rata, tiang yakin sanikit teng surdan. Nak Nabi Hud saniki keyakinan itu tiang-tiang teng -budi. yaman teng Ahqaf nih. Malah nih wonten Universitas Nopo Ahqaf Nego sing disebut Quran itu anggaro kau mau bil Ahkaf, faham gak? Tenggudi Ahkaf nego Nabi Hud, Nabi Soleh wonten Korea tuh Soleh teng kawasan betina terus kawasan sangking Mekah dugi Tabut niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pengiran sing minuman utawi sumberan teng mriko kalih Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah Allah niku nak damel satu risalah, niku dipersiapkan sak perangkat perangkatnya, termasuk perangkat tradisine tiang kures, niku seneng luno, nih ruang baru kaya seneng luno, niku Allah dua alasan nyalah noong kafir Mekah nak orang faham tradisine pangeran atau sunai pangeran tenggini tiang-tiang sing mendustakan risale poro, nabi disebut kuasa kantung di masakinil ladhina thulamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna nama bihim lakumul amsa ini rupanya terus kau Mekah tiang Kures itu ngerti tenan nak Sodom itu bumi ini diwalik saat ini keyakinan tiang-tiang itu ngerti Zurdan kalian sebagian Palestina ini kemudian laut mati ini keyakinan itu kemudian kampung Sodom sing diwali pergi ngelakoni Nobo maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman riyen namine maut, kota mati dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wata, wana, Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Molane Quran nak melahno yang kafir awalam yaro awalam yasiru afalam nopo Yasiru bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini Deru ono tenan Sebab niku ulama niku nyendhi kewajiban jalan-jalan Imam Bukhari nganti atine ngono iku perkarane teng Mekah teng Madinah teng, teng Uzbek teng Mesir pokoknya kudu keluyuran ulama Mergo nek mboten keluyuran Niki ora iso nglakoni awalam Yasiru afalam napa Yasiru Irwanto, ojo sampai kita itu mengalami mitos-mitos yang ora iso dibuktakno secara sejarah. Di misalnya atas laut merah, tiang-tiang roh tenan kata nobo jenenge geruba keveron yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum veron sakbala ni tenggelam laut nobo merah jadi baru kaya yang kluyuran itu situs-situs sejarah itu ke atas yang terungkap mbah-mbah yang kanjeng nabi ini itu tradisi kluyuran maksudnya mbah nabi itu sing darani kusay kusay itu tukang luyur aduh ya tukang kluyuran wasmuhu mujami' sumia bikusayin lita kosihi vila dikutu atal kosiya darani kusay itu seneng nopo kluyuran lah wong zuhuti itu wong soleh tapi bentuk Nah, nolong keluyuran ku damu, santri ku ameno, kluwuran. Nanti kita kai kesempatan kluwuran nih, bang. Ya, gua nanti juga ya keluyuran Beni soi tipe, tapi ojo kato, ojo kalimantan, bang. Di soe kluwuran <laughs> nolong, Jadi keluyuran kluwuran nolong ya. Tadi awalam yasiru, gua penting yashiru, gino Apa alam yasiru, gendong, bang? Kuloniku, sedarengin nate tengbekah, klorien. Ini pun keluyuran secara ilmu Sampai kita mau ke kitab sing nerangno geografis Ini <tuh> yang ditulis Ibn Batuta sampai sing ditulis beberapa ulama Ini bagian keluyuran itu penting banget Nabi Muhammad diketahui kenabian. Yo baru seperti yang keluyuran Kenapa wong orang Nabi Muhammad itu ada di gosip Ada di nopo? Gosip Ada di gosip populer baru seperti yang keluyuran Abu Talib, ini keluyuran ibu paman nabi, senengannya tentang sam saat ini kita gemetar gade Palestina sudah niku samrin nanti nabo, beriku wanten termasuk diwaktu teng Syria sampai saat ini wanten jenis kani satu bahiro ada semua jauh ya. bukhiro kani satu nabo bahiro saat ini dikerangkeng teng beriku rohibu bahiro ketemu Abu Talib ketika ketemu Abu Talib Abu Talib <coughs> mengajak kanjeng Nabi cek cili umurnya sangat tahun kila rontas tahun supaya ulama di CEU seneng ane kila nggak kila itu perkara ini rano akte mohon kalau nanti debat bediang bahwa bisa niki repot sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 dari Senin mereka dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal songolas utawa songo Woi hitung dihitung mundur mana dihitung Saat kan sakit toh ngagi ngagi hisap saat kan sakit banget orang timur sakit sakit kan. Terus dia bilang apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Membalas serami kerus mulut, mulutan seratau pikir. Nakulah jawaban jawabannya belu saya ini ulama. Maksudnya apa lagi belu saya ini ulama sebelum anda menyoal itu kitab yang saya pelajari kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede wakilah tanggal sa'mini, wakilah tanggal ini, terus yang paling masyur itu tanggal rola jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama faham ini maksudnya? dari masamu yang berjanji oh ada kepastian tanggal rola kan ya wakilah wakilah sampai, gak betul wakila tanggal Songo, wakila tanggal Rolas, wakila tanggal Wolu macam-macam. Sampai nulis terlambat nyu aliga. Ibnu Abbas nadarani memberikan Nabi Suwida Kita melok-melok darah ini 63. Podo raroh. Na aku roh. Waktu lama. Aku isongi itu. Menggunakan Nabi lahir mulut berarti melok tahun kelahiran berarti suro. Sapar mulut, Pantes lah lọno tahun pertama murgul mulut, berarti melok awal. Lantas lagi kambu ya mulut. Misalnya nabi kan Haji wada nih bukan, besar. Dari Haji wada nabi, namung Sugeng 60, 6 hari, berarti besar. Suro, Sapar, mulut Berarti tahun awal nabi lahir mau melok tolong bulan. Melok, melok suwi kan, rolas kalong telu kan? Melok songo. Neng kelahirannya melok, sono. Tapi neng kabudu tembok ngicipi. Teluh. Anak mungkasir gadei etom, berarti ngarep gadei etom, guri gadei etom. Berarti kena emos wida. Mustafa mau mikir, musim pengsemua tematika musim pengateman. <tempuan> <tempuan> Donda saya gini, misalnya, saya ini kan jam sono. Engkau anak jam rola, sih ukiran jam kasmus. <tempuan> Empat atau tiga. Duh, mikir ya kalau oh, aku seru, anggir orang khusus mau mikir aku seru, aku seru, aku aneh mulai aku, orang suhu itu rapat ikhara-pikir, mesti mau mikir tapi wajib hormat, ini bung soleh mulai, aku kadang mengangkel, kelaku wajib hormat mergawang soleh, tapi takjak mikir, raken terus aku aneh, orang juhud saya di sengong, nanti rolas itu berang jam, misalnya aku ngaji jam sengong berang jam rolas itu berang jam tiga jam kan Mustafa mesti mengurung cara bukan, dan ini hitungnya sepapat mesti. Kalau bukan hitungnya, dia ini masih songos, pulas, pulas serak. <tuh> aku serak, ke <tuh> kelakuan yang uangnya ini keserak. Mau pertama mau dipapat ini. Mau aku serak, kelakuan Ayo, aku tutupat gini. Gitu. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran, ditung tahun pertama. Aku seharusnya Nabi umur setahun, berarti yang menculot setahun. Melani berapa gitu, kek, Bu? Sweet. Fah, ngitung ngaji jam 10 sampai jam 12, kode bujuk. ngaji Gus suwi Ngaji mulai jam 10, 11, 11, 10, 11. Aku nih, gak usah, Gak usah, insenten, <topan> Santai, lah, Santai. Jadi, uangnya gue kudu ngerti. Ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak itu terang melokok. Kan, jual lagi, jalan dia awal komaron urah wa qadarahu manasila li ta'alamu adatas sinina Alisa Allah, saya ini wongu sidik-sidik ruyah hanti falak Itu yang ngerah lo falak itu, koran asyam suwal komaru bihus Serengi-ngi yudah ditahun samsiyah, komar dati taun Komariyah hum asyam suwal komaru <tuh> Manakulah nangis temenang, suhita ruyah wakil e hadisnya nabi ruyah Suhita falak, hisap yang bener-bener bodo ra roe wong rai sapiyo titrano no koran roe ya titrano hati, lo wong tuh nabi, oh woi woi bi ye gak, emang sama gaji nabi yo soho Allah oh woi itu, nah, nggak kerja debat nggak tadi tak tadi gal durus, kalau kita antar orang alim itu udah ada masalah, wong kepastian nak hisap itu ilmu moni pangeran yo no koran, roe ya nabi yo no Quran. Mulane teng, teng dibak teng, -teng berjanji ini gue diterang mau no, wakil a kak onnas sorry kalau gak ada nas sorry kemungkinan tuh banyak sekali ya, saya gitu tak takau im saling nabi moro Medina aku tanggal so, saya gitu ditulus itu los masaki lahirnya nabi 600 500 ya? 507 inter sehing tanggalan masak ini gak tau mikir tuh mas kaya. 610 an gitu nopo fisai ya? 610 fisap Bisah e kados iki. Bisah e 610. Berarti Nabi sai 610 nggih hijrohe 600 ditambah 13 lulas Ngerti gitu, to, Nabi dadi Nabi temek kan telas taun. Berarti 623. Ora <tik> tau mikir tau Mas Ki? tau mikir. Pokoke wong jowo wis ngene dadi. Wong men dadi wong maca selawat pisan diganjar sepuluh Wong maca sejarah jilid-men jilid-men terus gak kenal. Mohon kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran itu. Abu Thalib ketemu rohibu bahiro. Ribuh bahiro langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia, dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohonnya akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya, nggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku, nak sering nggak Pohonnya melok ke kulon, nggak nabi, nak ngeletan wetan. Jadi ribuh tahu betul ini nabi. Pasti duduk meri pate, afi ainaihi kumrotun yang pasti duduk, istidharonil alamatil kofiyas yang ini versi jinu. didelok duduk naam, fahakola ih madun aku, berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketik wahiro itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakoh ini kisintent, ini anak anakku loh. Buhero bantah terus, semua alamat nabi itu ada kecuali satu ini anak jendengan, lalu tak apa malah, ini ini kan anakku loh, sesuai mangkal sinton bukero. Kok anak izin dengan sampai tiga kali? Abu Tali terjawab ini kan anakku loh, mau angkel bukero. Perkaranya semua alamat datais lengkap kecuali si tok kecelakaan anak izin itu? Abu Tali, sesudah Abu tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu punya bapak anda. Mergoning kau ditulis Nabi yatim, bapak Eka kabudut pas. Dengan kandungnya, aku tahu oleh Mas gak kekakubanan, bagus <tuh> sekali, lebih <tuh> mampu, baru kayak nguyur. Terus, orang ibu besar tadi saran, amu itu gue mulai, kau nak sampai, dok, daerah Yahudi pasti dibantai orang hidup, karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip, memang Mekah Tina, Nabi akhir zaman, itu turunan dong, kok. Gores. gosip sampai, dok, Medina, Rian namanya Yasri. Dari gosip tentang Medina tiang-tiangnya seret kerungu gosip panit tiang Yahudi, Nabi akhir zaman itu wong Mekah Akhirnya wong Ansor hati mau Nabi. layas sebikuna nanti kita tarik-tarik sampai kita ke selipung Yahudi ketemu Muhammad harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Melainkan uang Ansor itu iman sejuluhnya berangkat ke Mekah, hanya nster pelajar baru gosip Nabi. Dan ini baru kai keluyuran. Abu Sofyan ketemu Heraklius, Heraklius, tingginya Arifah Ilia, tingginya saat ini dari Israel Arifah Ilia. Diskusi ini tentang Nabi akhir. Saya kira soal-soal itu rapat yang luar. Nengumah, tambah ratau metu, tambah keramat. Saya kira suan warga terus dui aga, suan neng bar terus cerita ini. Ya rapopo ibu kaya banget, ini ya khas wis setuju ben to, Pak. Wis setuju. awalam kok awal la biasir, afalam yasir. kan setuju berarti aku tentang Qur'an, wong wong saleh kudu nemlaku melaku ne ben bayang dhuwur nek gak yasir yo ora iso bayang. Bayang dhuwur. Neka mlaku ben ono naduri, ono mikire. Nek arep pam sak iku mung ngandel tawaji teng Yaman. Nek tak ulama-ulama ben Barokah. Waji ning Yaman. Wih, <tuh>, ini aduh, menceritoh, memsa tahu wpro miskin sampai akhirnya trauma. Kenapa miskin ini? Ceritoh ilmu firasat. Mau aci tenggaman kutubul firasat rosa. wong mukmin itaku firosa, Talmu mukmin fa inilah, Atang guru fa kita firasat, Kesa alim, gurunya dinyatakan lulus. Nak wong ikut keriting deh watak yang ini. Nak wong batu yang ini, Merepatang ini, watak ini. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang ini sesuai ilmu nede ini wangi ku dua kata paling elek, paling mengecewakan ketemu deh nih perjalanan wong wongnya api imam syafi'i di mangga noning dalamnya tiga idhar bahkan putrane anak putrane tiang ini diusir ya ini kan bertenun hotel nak aja manggon kamar ke ini ditangoni tamu agung yaitu wong kures imam syafi'i aturannya kures tiga si iman kan nak isuk tiga imun susu anget kamarnya anaknya disuruh Terus sahab ini sampai kitab sing terang selama dibakar ternyata kitab salah-salah kriteria yang dalam kitab itu salah semua orang ini menurut kriteria itu orang jahat orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik? pas kitab apa dibakar, ini pamit mulai jubuli apa? kon bayar Kau bayar semua makan 3 hari udah dilipat gandakan kamar juga hitung bukankah kamu tahu anak kue tak usir kau mau bayar musakmu norgannya khusus untuk tak rewangi usir anak kue enak iso ku ras kedar banyu tapi banyu banget, gua adus kuwi. Wong sempat muji-muji uang kok hormatamu nganti ngono. <tuk> <tuk> akhirnya kitab iso diopong. Tas itu, jupule ber kitab bener. Entak dhewe Imam sapi gara-gara bayar berlipat apa? udah jadi ulama di isih usi na ngono. Kebutulep pol yang niataudaran yang gue ape sampai ape ngobong sesuai kriteria. Saya ulama, Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad masuk Mesir. Semua itu demi ilmu Manakulah nujuk jadi cita-cita aja. pengen keluyuran. Karena-gara gini. Saya alhamdulillah sering ketemu. Ya Alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan saya Ali Asyubuni biasa ya, sering peng sarang kula hati te Makkah. Ya, gampang lah ketemu itu enggak Sekarang ulama internasional kan sering rawuh di Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Aladrid rawuh teng Sidogiri. Lha la kula sedikit. Tapi sebetulnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu makhafi ada majelis muashalah. Yang pentingnya sering ketemu itu nanti ada masalah fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya, kalau tolak tisam sampun Duhur kalau Zalati Samsu dimulailah orang kutub Orang ada Samsu, orang, orang, -orang ada saya Muhammad itu pernah di Texas Dan itu diukur dengan Ka'bah itu Kalau Texas dibor Bor itu pas Ka'bah Atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas Itu jihanya gimana? Ada arah itu anak Sa'arudul, anak pas Mereka ini juga Mereka ini kulan-kulan itu kan rasu, pas <laughs> itu kan, <laughs> ya barokah yang luyur. Nasir datang luyurin nggak tahu mikir. Ya sama lah, barokahnya orang luyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya, berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama, gitu. ya? ya? ya? sama Juli? ya Maret steril keblat itu. Mei ya, Mei ya, Mei sama Juli ya. Enggak? Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti bingindo. Mai sama Juli ya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya, paling kisarannya jam 4 Ya 4.13 atau berapa 17 ya Jadi pokoknya okay. di atas jam 4 Mereka baru kayak ngeluyur tetap roh. Antara khatul istiwa dan khatul istiwa Kemiringan sampai Ka'bah kira-kira itu ngalor. Jadi gak mungkin kalau wong sholat Ada yang miring di loh kita itu terpelajar gitu, ya, ya. Pokoknya kalau kita harap hal itu Waduh-waduh mirip bener ya orang itu mirip Ngalor, seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. lagi laki wong luyur tuh yurasa neng kijang luyur. Merkoka bedunya ke satu itu. Ya kemerkok obot alagus ngegikan wakot terohumanazila di taalamu ada desininah. Walahisa. Sobo itu, menghisap itu sobo itu, itu, itu. Matahari bulan iki, mepet ngalor, nah iki mepet ngitu. Saya kirim tengah, saya pas tengah panas, sipol, mepet ngalor, gue sing kidul rapati panas, 64 gitul 60 lor, 80 nopo, 80, Saya 80, 80, 80, 80, 80, 80, musim 80, musim 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, tapi baru 80, wong 80, 80, 80, 80, 80, ngerti ternyata 80, 80, 80, 80, 80, 80, yo ya keto tradisinya, beda elmune beda napa no, atmosferre yo ya beda cuacane. I disebut sumi fi kusoyyin fi bila atal. Kanjeng Nabi yo ya sering tindak. Malene terus doroh. Malane Allah nak ngundat mundhat wong kures niku li ila fi quraysh in ila fihi rihlatas syita'i wasoi. Wong kures iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? No, Lungo, mulai ada ngomong sana, guys. Nah, niris kelak mana, dia nopo lungo. Pero kayak lungo, itu kau nosita, kau nosowa. Jadi lungo aku ya, apa tapi yo mulai, bang. Gitu. Orang sakit, penampungan, dia kurang lungo, jadi minggat, paham gitu. nah, lungo Ya, saya tak lungo aku yo, mulai. Jadi lungo aku yo, ya. mulai. paham, mau siapa, Lungo lu, Mulai sing ngomong omahe yo nampa iku jenenge muleh mulai, terus kok muleh terus sing pamaran nampa. Dadi <tuk> sender <tuk> paham <tuk> ya. Terus nek wis ruma iku mulai kudu go rezeki. Go wong ku rezeki anggar dagang sing duwe akhe. Disebut allazi atama minju wa amana min khar. ciri utama wong ruma iku teko go duwe iku sekunan iku. Aja kok teko terus duwe entek. <tuk> lah iku pertoro jadi pengiraanu Pesnoto singap yo lu ngoi itu tapi tekoi ku godowe ya guh sing dade no atama gum minju, tadi yang Markno songkol suwa mana saya guh ilmu gini kis donter, ruang sana Quranu tradisional, ilmu aja bukai cimat udah jadi tradisional, Quran jadi tradisional, mergo singgang guh tinggulabu cimat, jelas jelas singgang guh ilmiya katuskulo, orang situ cimat. Kalau awalam awal ambil Yashiru, ada awal nanti debat dengan pakar ekonomi, kalau riba ambil baik Riba ambil baik ini tetap untung baik Kalau contohnya nge-tahun Sekarang saya punya uang 100 juta dihutang Mustafa Tiap satu bulan itu wajib bayar bunga 1 juta Berarti 100 juta bulan pertama jadi dipintang 101 juta Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan musofa mati, failit Musthofa ini kan yang mungkin mati misalnya, macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tak harus binikmat Andai kan tak pakai sistem bank. Tadi kan 100 juta. Kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan Tangguh kulak wedus Misalnya wedus poel itu tangguh kulak rong juta Takdol rong rong juta setengah Atau misal wrong juta wrong lah, misalnya rong juta rongatus lah Artinya tiap 2 juta laba binten? 200 Berarti tiap 10 juta laba binten Binten? 1 juta 1 okay. juta nah, juta Binten? 2 juta kalau seratus juta, dua kali sepuluh, dua juta kan. Kalau transaksinya itu halan, tes tiap pasar hewan, sanggup bayar berarti binten, rombola juta. Sebanyaknya no, kebodohan macam-macam, sekitar persen, ibu sepuluh juta per transaksi. Kalau pasar hewan, sa, mulan peng papat 40 puluh juta. Kan. Layu baru kayak bek wah halam wahun bea wah karomaribat to kita duduk satu juta. Nah anggup bek halan disobadi per bulan empat puluh juta. Yang no kebodon kadang katot babon macam-macam langsung dagang-dagang. Masalah no kebodon iside-iside. Merkomantan mitrane wedok dirayus kebodon macam-macam. Oh coba yang no elek selingko orang orang nanti selingko. Bayangno kebodon tau. Masalah tamunafek biasa wae. Iku kena aja empat puluh kebodon buah sekat persen well sejak 20 juta tak bulan pertama kedua aja goblok kebodan kebodohan masa bulan kelima sejak kebodohan meneng, kok goblok temen kan? artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta, dikembangkan lewat bek yang halal, yang kontan per bulan bisa 20 juta tak bayangkan no, ruki sekat persen loh. nah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Malahnya Abdurrahman bin Auf sugasugaiu Medina. Iku nandek nih gawe kasih lah keng Cina Iku Medina aku goncang. Sangking akiontane Abdur, Abdurrahman bin Auf. Dekne nih aku kenapa anda sekaya ini. Aku ratau dagang kecuali cash. Tahu dekne dagangan untung. Iku mau badi coro duit Indonesia. Iku saya ketahui. Modal untung nilainya 30 juta. Badi mau saya ketahui. Sangking kepinginnya nopo, cash kita kok lalu jenis tetap suket, tapi rasanya tak dagangnya, 500 untuk berarti saya ketahui, 500 pokoknya sementing cashnya, ini harus ada duit juga orang biasanya saya kebala wawminamik jadi itu saya berpikir tidak ulama yang berpikir, maka ini Allah yang menantang, wa ahal Allahul biaya wa harumah Aku panjang ngaram riba, tapi aku tanggung jawab. cara Allah waktu pantas untuk aku ngaram riba, tapi aku tanggung jawab. Arti ini baik, luar prospek dibanding riba. lagi lagi saya mikir ini aja ulama, Mustofa radom itu. <laughs> <tuk> Bawa itu dorong Iwo, semangat riba pun rokok, semangat, semangat, semangat. Noloy, senyadat, tu semua nonton, ngomong, ngomong ngomong, enak ngalor itu. Cara pakar ekonomi kan, gak solusi lah, F pun rokok, ekonomi macet, tanggung jawab, sopo? Wong <tuk> <tuk> sing, pelaku ekonomi dan kalo aku disobek teh, nonak barek itu lewat prospek tinimbang riba, lah itu jangan hutjat doa, berarti kau belo agamane doa, mereka kronologi kane nak barek itu lewat menjajikan tinimbang riba, faham sih belum, cuman mengancam ya, riba itu gede, iya macam itu soke deh, delok nih kita anak soe adinia, wah sarru anwa il ma'asi iku al jahluh elek-elek maksiat siji ku goblok bar iku lagi riba macam-macam pokok nomor siji goblok sih merga nawunge islam goblok iku negara tutup islam tutup kok abdu al khatat pau mangkel no, ana soleh saleh catoki ora iso riba kok haram nabi no, bener wong kafir inamal biu misal riba wong bek iku mbik riba bodoh Riba yo tujuannya golek badi selisi, be kulak sepuluh ya bubak telur orang golek badi selisi, bela nama kafir cengengnya, inama bel pria u, musli peta nih opo be beriba potong-potong ngambil nopo selisi, leku ngomong islam goblok, reis onrang nol leku siemare islam runtuh bela nih jadi ele- ele emak siatiku <laughs> goblok. <laughs> Lama nanti mau goblok akal kefoto musyrik maksiat, <laughs> padahal syaratnya kefoto itu toh, ah. lama goblok maksiat terus akal kefoto nggak gua gua maksiat tadi. Ibadah lagi singkirakan yang gua andalan Islam, lah ulama itu dukungan tinggungan itu nanti ngerti hek ma'iy baik beiku luar prospek tinimbang. Misalnya lagi bantah pulau, tapi gus dagang sering dibodoni. Lo nak kemungkinan dibodoni? Wang riba dibodoni kenek wasutangiri bawa Wangem layu apa ya? Wei satu juta berutang, lo jadi tiga ibu gaji boleh wongin. Lalu soal potensi di Bodoni, Bodoni riba ya potensi neng ya yo. Mulanis cerai bin Abdurrahman bin AUF. Pokoknya dagang paling baru kau sengkalan. kenapa? boh, cash. Bisa berbayang lo mau misalnya kemungkinan cash ke Bodoni si misalnya mau ya, rong juta, pedus poel. Tiap pedus poel mek bayar rongatus, itu kan mudah sekali. Mari marirapayu-payu kan ambisi berarti satu juta pengkulaan rong juta atau ditawak tolong juta ya mesti ya suwi payu ini tapi kalau rong juta, ditolong rong juta, rong atus kan cepat nah tapi nak tiap rong juta berarti rong atusnya, modal 100 juta berarti anggap tiap satu kan per 10 kan 10 berarti 2 juta kali 10 ya 2 juta kali binten, tiap 2 juta kan berarti rong atas nah 1 berarti second kan nah, berarti kan seket 2 juta kan berarti pinter dua kali seket <tuk> 100 juta ya? itu agak ya? waw, kagian, terus tiap rong juta itu berarti rong atas ewa. berarti kan rong, juta, eh, rong atas itu kali kali 50 itu berapa mas? binten? 10 juta kan? Sepuluh juta pasaran kewan terbaik ke perwiro. Per, wiro. per, lima, hari, per lima, hari. lima hari. Lima hari sekali berarti sebulan itu. Berarti 10. Berarti sepuluh juta. 10. 6 10. 10. 10. 10. 10. 10. macam 10. 10. macam-macam 10. 10. macam-macam 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. C30 oh, melang barang ini gak uang Uang kan melang barang di gawang Semua transaksi tes, Oh gagal <tuh> Mulai orang-orang <atusir> <tuh> Berarti telung pulau juta Saya ingin telung pulau juta pengrolas Telung pengrolas Biro. 36 kan Berarti Biro. 360 juta Mustajib plus bolak-balik nih. Bayang nak diriba no mau badi bintang 12 juta gitu. Okay? Langit bumi kan tolong atas suita apa banding. aku ada di ulama yang nganti faham dengan itu. Jadi Allah ngaram no riba tanggung jawab mergonak be luwe.